Halo, balik lagi bersama ku Robox Kali ini kita mau jelasin Gimana sih caranya bikin skin custom untuk CSPB Nah, eh, di video kali ini kita nggak bakal Menggunakan sistem copy mdl ya Atau file mdl kita copy Terus kita ganti teksturnya Tapi pada video kali ini kita mau jelasin gimana caranya menggunakan uh, Sistem skins yang di ini disediakan CSPB official ya jadi uh, disclaimer ya untuk video ini kita nggak ngetak ngetik file mdl eh sorry sorry bukan mdl yang ada otak atik ya cuman mdl yang nggak diklon gitu ya. kita hanya otak atik sistem skin nya jadi mdl nya cuma satu mdl original cuman kita bisa bikin skin custom sebanyak-banyaknya dengan menggunakan apa sih namanya dari konfiks ya oke, okay, daripada bingung ya <laughs> yuk langsung kita coba nyobain bikin satu skin custom dari sistem skin ccb oke okay. nah pertama-tama kita masuk ke folder tekstur dulu di weapons. Ini pada dasarnya banyak skin-skin yang udah keinstal sebenarnya dari CSBB ya dari official. Nah, kita coba edit satu untuk contoh gimana sih caranya? Oke, ini kita coba pakai skin G36C original ya. membikin custom nih Nah kebetulan kita udah nyediain file tekstur untuk di adjust untuk original tekstur ini Nah ini <tuh> kita tinggal adjust saja. ini cuma contoh ya jadi yang penting ada perbedaan aja sama original yang penting kalian paham gitu gimana proses ngeditnya gitu kan nah ini boleh nih nah kalau udah selesai gini ngeditnya kita bisa save as jangan pakai file yang original ya kita buat baru namanya terpakai ekstensinya BMP kita tambah aja misalkan G3C g 36 like ya ini kita copy juga namanya untuk nanti kita daftarin di config tekstur oke okay, nah ini jangan lupa 24bit ya karena kalau nggak 24bit gamenya bakal crash flatten aja oke okay, udah selesai balik lagi ke ini ke folder tekstur tapi kita kembali kita ke list ya ini daftar-daftar tekstur yang diregis diregis di CSPB. nah berhubung kita bikin baru ya kita tambah baru nama teksturnya yang tadi udah kita buat kita aja ya kan kita ada copy ini nama nggak boleh berubah ya nggak boleh, boleh beda ya harus sama karena nanti nggak bakal kebaca sama gamenya nah ini kalau udah kita save aja nih save tapi nggak usah di close ya saya masih perlu nah ini sudah selesai ya kita bikin skinnya nah sekarang kita ke mdl ya ke models itu di file g36c nya tadi kan kita editnya bagian body ya karena nanti kita bisa custom sendiri juga tuh untuk scoop apa laser dan lain-lain itu bisa juga nah untuk body yang sekarang itu kita cari nih tekstur bodynya dimana kalau udah ketemu ini diri rename nama teksturnya harus ref underscore main.bmp bitmap, oke? Okay. Pokoknya setiap kali mau bikin custom skin, ini basicnya kanvasnya harus ref main .bmp itu bisa di save. Nah ini karena ada tipe laser jadi ada dua ya Nah ini juga ada main ya, udah udah sama, tidak perlu kita atik lagi. Oke, okay. kemudian kita ke Addons Config New Nah, di WePawns ini kita bisa berkreasi sebenarnya. Nah, ini kita udah ketemu ya, G36CXT. Kita copy dulu, kita keluarin dulu biar nggak ganggu yang lain. taruh di New File, kita rubah namanya, Skin Customnya. Tadi misalkan like, kita kasih nama like. oke okay. Untuk model tetap ya GTM gitu ya, karena kita pakai model yang sama sama G36C yang original. Jadi nanti di in-game tuh bakal ada dua, ada custom, ada original, tapi modelnya tetap dari basic yang sama satu gitu. Nah, ini tinggal di section texture mainnya nih. Tadi kan kita bikinnya yang main ya, yang body, body weapon. Nah, kita isi nih di sini nih, nama BMP-nya tadi. Nah, makanya jadi list jangan di close dulu. Nah, ini kita copy lagi nih. Karena namanya harus sama persis, gak boleh beda koma titik sekalipun. Nanti nggak bakal jalan gamenya. Eh, maksudnya nggak bakal keluar teksturnya. Oke, ini blur blur blur. Nah di komen, komen ini uh, script untuk manggil senjatanya. Ini masih default. kalau komennya masih G36CXT, nanti pas in game keluarnya G36X eh, G36CXT yang biasa kalaupun sudah dipasang tekstur ini harus kita ganti ke G36C wait, G36C like karena untuk memisahkan weapon id nya gitu, jadi jadi pas kita panggil kita pas buy di shop itu G36C like, ter, yang keluarnya like sesuai gitu oke okay, itu udah dan nah, di sini pun kan ada damage-nya bisa dirubah-rubah ya. Terserah. Seenak udah kan? lah <laughs> Nah, ini klipnya misalkan 5, PC-nya kan, PC kan kalau yang weapon skins itu kan nambah ya, Wi. sama klipnya. Oke, okay, cukup segini. Ini bisa kita copy. Balik lagi ke weapon ini. G36C XT kita biarin di sini bikin baru paste nah, jadi ada dua ya ada G36C XT, ada G36C like yang skin kita buat barusan tinggal save kalau udah ini bisa di-close ini juga bisa di-close yang penting udah di-save ya jangan sampai nggak save okay sudah ini kita bisa login ke launchernya. Oke, ini dari kita masuk lobby room. Nah di shop ini udah ada ya gadget gadget like cuman karena kita belum buat UI nya buat bikin tampilannya uh, jadi masih mainan phone ya apa kita bayar dulu nah bisa langsung kita use oke langsung aja start untuk, untuk ngetes nah biasanya kalau texture tadi 24 bit dia langsung jalan, kalau misalkan 8 bit dia langsung crash di sini tuh di screen ini tuh kalian nggak support ya. Oke okay, nice. Nah ini tampilannya untuk skin yang udah apply nah namanya juga lihat di samping amo itu G tiga like enam ya jadi sama sekali nggak mengganggu original skin ini gitu. G 36 enam like, cuman karena belum kasih UI jadi nggak ada tampilannya nah tadi kan UI nya nggak ada ya ngeblank nah ini kalau kecil dia tetap ada karena MDL nya sama jadi kalau ngekill di kanan atas tuh masih ada. ini ikut yang MDL aman. Contoh kita ganti nanti yang yang UI aja, tampilan shop pemain kantor. ya. Ini skinnya Selamat berkreasi untuk teman-teman. Semoga videonya membantu. Jika ada yang mau ditanyakan bisa drop aja di kolom komentar. Kalau kalian suka bisa like, share, dan komen. Share ke teman-teman sesama mod yang suka ngedit juga. Biar paham. Sampai ketemu di next video. Bye bye.